Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini SDIT IMC melaksanakan kegiatan vaksinasi, memfasilitasi program pemerintah, tenaga kesehatan dari Polda, Sumatera Selatan. Jumlah siswa yang divaksinasi pada hari ini, Alhamdulillah sudah mendaftarkan 147 siswa. Berjumlah keseluruhan siswa SDIT IMC 247 siswa, mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan secara 100% dengan tujuan kita mensupport program pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka full ke depannya dan mudah-mudahan insya Allah dengan tujuan vaksinasi ini anak-anak kita semua bisa terlindungi dari COVID-19 dan lancar uh, untuk melaksanakan proses kegiatan belajar-mengajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak takut sedikit, sedikit sih. Iya okay. <laughs> Terus anandanya gimana menghadapi vaksinnya? ada gugup atau gimana? Iya, kemarin gugup. Tadi juga masih gugup ya. Gugup. Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya? ya apa -apa, terus ya? ya. Jangan lupa nanti istirahat. Oke minum air putih yang banyak terus ya bang ya? Iya. <laughs> uh, terima kasih. Untuk staf e, pengajar di sekolah Insan Mandiri Cendekiah, karena hari ini seluruh siswa diberlakukan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Jadi e, kami sebagai orang tua dan mungkin perwakilan wali murid yang lain menyebabkan terima kasih bahwa memang inilah salah satu ikhtiar kita untuk mencegah pandemi ini. Semoga. Dengan kegiatan vaksin ini anak-anak eh, nanti belajarnya lebih yakin lagi, tim guru juga bisa lebih bersemangat lagi. Semoga saja untuk kegiatan belajar-membelajarnya bisa berlangsung dengan lebih baik lagi dengan kegiatan yang offline bukan lagi daring seperti tahun-tahun yang lalu. Oke kita gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, di vaksin gimana rasanya? Sakit nggak? Nggak, nggak enggak sakit. Nggak sakit. Ya. Gimana deg-degan nggak tadi vaksinnya? Enggak, enggak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dokter Naini Octavia dari Bidok Espolda Sumsel Kami bersama tim telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 di SDIT Insan Mandiri Cendekian Alhamdulillah pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai prosedur yang ada mulai dari pendaftaran, screening, Suntik Sampai kita melaksanakan observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping atau keluhan dari murid-murid yang sudah divaksin. Alhamdulillah sejauh ini sudah selesai pelaksanaan semua kondisi siswa yang divaksin itu dalam keadaan sehat dan sudah kembali ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.